Oke Pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara mengetahui ya bagaimana cara mengetahui data atau mungkin kuota yang sudah terpakai di laptop atau PC kalian gitu jadi mungkin kalau kalian pakai tethering gitu ya kalian bisa uh, memonitoring gitu atau mungkin memantau udah berapa giga yang kalian pakai dan untuk cara mengetahuinya kalian cukup menggunakan Windows 10 aja untuk Windows 8 atau 7 saya jujur nggak tahu gitu karena sih udah lama banget nggak pakai Windows 7, 8, 8.1 dan di sini saya pakai Windows 10 dan untuk pakai Windows 10 gampang banget kalian cukup klik aja yang ada lambang WiFi atau mungkin yang ada lambang LAN kalian klik kanan dan kalian cukup klik yang Open Network and Internet Settings. Nah, di sini nanti akan muncul gitu otomatis untuk berapa giga atau mungkin berapa total data yang udah kalian pakai selama 30 hari terakhir. Di sini ada tulisannya last 30 days gitu ya. Nanti akan muncul gitu berapa giga dan sebelum saya ganti ke LAN gitu ya atau mungkin menggunakan kabel RJ45 LAN gitu. Ya. Jadi saya itu sekitar 90 giga dan saya men-download dengan LAN gitu ya. Saya menurut dengan LAN, itu sekitar 70 giga tapi masih tidak terbaca gitu di sini. Walaupun saya download itu dua hari yang lalu deh kalau nggak salah. Ya karena di situ saya mengganti ke LAN ya. Jadi kalau kalian misalnya ganti ke LAN dan kalian ganti ke wifi lagi gitu. Karena saya menggunakan laptop kan. Itu nanti bakal kelihatannya yang menggunakan Wi-Fi bukan yang LAN. Jadi kalau kalian menggunakan LAN misalnya udah download 70 giga kayak saya Horizon Zero Dawn misalnya. Nah nanti... Kalau kalian ganti ke wifi, ya nanti A70GB nya ini nggak akan muncul di sini gitu Dan ya kalian bisa uh, cek mungkin untuk uh, tethering nya itu dari HP nya Bukan dari laptopnya gitu, tapi ya kalau kalian misalnya cuma pakai wifi doang gitu kayak saya saat mengelot video YouTube nanti ini bakal ada di sini gitu untuk datanya, dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Cukup gampang banget, kalian cukup klik aja yang lambang WiFi ini, klik kanan, atau mungkin kalau bukan lambang WiFi, lambang LAN gitu ya, kalian cukup klik kanan dan kalian cukup klik yang Open Network and Internet Settings. Nanti akan ada muncul gitu ya untuk data-datanya gitu, berapa aja yang udah dipakai atau kuota yang udah dipakai untuk laptop atau PC kalian. Kalian juga bisa klik yang data usage ini, kalian bisa langsung saja gitu ya mencari untuk detailnya. Di sini yang lebih gede adalah Chrome itu kan yang paling gede sih ya dan kalian bisa mungkin memasukkan data limit gitu data limitnya berapa gitu berapa MB dan nggak tahu juga sih saya belum pernah coba kalau mungkin Uh, limit type-nya ini mungkin udah sampai misalnya udah berapa giga apakah jadi nggak bisa internetan atau gimana saya juga belum coba gitu ya Dan kalian juga bisa mungkin uh, choose a network kalian bisa ganti ke ethernet gitu atau mungkin ethernet kalau teman saya bilang sih ya Kalian juga bisa melihat sini untuk Google Chrome 100MB dan ya yang 70 giga itu nggak bawah gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching, bye-bye